Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu. Ini panduan untukmu. Kalau harus kuliah, cuci tubuh dulu pakai masker selalu. Yo, yo, oh, oh, ayo, ayo yo, yo, ayo, ayo, ayo yo, yo, ayo, ayo, ayo yo, yo, ayo, ayo. Yo, yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo, ayo. Yo, yo, ayo, ayo. Jaga jarak tubuhmu jangan gandengan dulu yo oh oh ayo ayo sampai di kampus cuci tanganmu dulu pakai sabun selalu yo oh oh ayo ayo supaya kita bisa coba lagi di kuliah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo oh, oh ayo ayo. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo, oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu itu pan. Kebiasaan baru